Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Pak Dion Di channel Suka Matematika Kali ini kita akan membahas Perpangkatan atau belahan berpangkat Matrik dari kelas 9 SMP Soalnya seperti ini Tentukan penyelesaian dari 8 pangkat x 4 sama dengan 1 64 pangkat 2 x min 5 Nah Ini 6 ini kita ubah dulu menjadi 8 pangkat ya Karena ini 1 per, berarti menjadi 8 pangkat min 2 ini dikalahkan Min 2 kali 2 X Min 2 kali min 5 Hasilnya Min 4 X 10 udah sama ininya Basisnya pokok, Dan pokoknya 8 Kita ambil pangkatnya saja Jadi 3 X 4 sama dengan min 4 X plus 10 3 X Ini pindah menjadi plus 4 X 10 Ini pindah menjadi plus 4 Jadi 7 sama dengan 14 X 14 ber 7 Jadi X Sama dengan 2 Oke Untuk yang kedua Soal yang kedua itu seperti ini 4 e, 4 pangkat X plus 1 16 berarti 16 ini dibuat menjadi 4 pangkat 2 ya, Sehingga menjadi X plus 1 9, 2 X 21 itu sah, 1 Terus ini soal yang ke 3 atau 8 Dari, dari soal siswa tersebut 6 pangkat 2 X 192 216 216 itu kan bisa dibuat menjadi 6 pangkat 3 Sehingga menjadi 2 X 9, 3 X 3/2 Nah Soal yang ke-9 ke atau yang ke-4 Menjadi 9 pangkat plus 1 kurang dari 81 pangkat 3 X 81 itu menjadi 9 pangkat 2 Ini 2 x 3 X menjadi 9 pangkat 6 X Diperoleh X plus 1 kurang dari 6 X X minus X kurang dari minus Minimum X kurang dari minus 1 Sehingga X Karena ini minus berarti tandanya berbalik arah Jadi lebih besar dari minus satu dibagi minus Yaitu X lebih besar dari 1 /5. Dan yang terakhir Uh, ada 8 ya 8 dari X min 2 9 164 kali X plus 5 hingga disini jadi 8 pangkat min 1 ini enak 2 jadi menek 2 lebih besar dari 8 2 X 10 diambil pangkatnya menek us 2 lebih besar dari 2 X minus 10 X plus 2 X lebih besar dari min 10 min 2 X lebih besar dari min 12 so, sekian dari saya eh uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa subscribe ya.